Mayestik Yuan Power berputar-putar saat naik di sekitar Lindong. Saat Yuan Power bertabrakan satu sama lain, mereka mengeluarkan suara teredam yang dalam, yang menyebar di permukaan laut ke kejauhan Cahaya putih samar naik dari dalam tubuh Lindong. Life Ki dalam cahaya putih bahkan lebih murni daripada Life Ki yang terkandung dalam Korbert Spiritual Serum. Yuan Power bersiul di dalam tubuhnya sebelum mereka dengan rakus bergabung dengan jejak cahaya putih. Setelah bergabung, aura Lindong, yang awalnya terhenti, sekali lagi naik liar. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya bersiul seperti roda gila. Roh yuan duduk di dalam dantiannya, karena terus melahap kekuatan Yuan yang agung. Ledakan, aura Lindong terus meningkat. Tiba-tiba, suara pecah yang lembut sepertinya muncul entah dari mana. Auranya juga tampak seperti elang perkasa yang baru saja terbebas dari awan guntur. Dan menyerap pemandangan luas di matanya. Tahap kehidupan tingkat lanjut setelah menerima apa yang disebut hadiah dari Mulan ini, Lindong akhirnya mengambil langkah ini maju dan maju ke tahap kehidupan yang mendalam. Cahaya putih melonjak dalam tubuh Lindong tiba-tiba menarik dengan cepat setelah dia benar-benar maju ke tahap kehidupan yang mendalam. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya kristal dan menghilang di dalam dantian Lindong pada saat ini. Pikiran Lindong telah tenggelam ke dalam dantainya. Dia bisa melihat tubuh kristal berwarna jempol berukuran putih diam-diam mengambang di dalamnya. Ada juga riak Life yang relatif besar samar-samar menyebar dari dalamnya. Jelas, Lindong saat ini tidak dapat sepenuhnya memperbaiki dan menyerap hadiah ini dari Mulan. Kemungkinan kristal Life akan membantunya lagi, ketika dia ingin membuat terobosan lain. C. Mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka pada saat ini. Jejak cahaya melintas di atasnya dan tampak merobek malam yang gelap. Sekelompok uap putih dipancarkan melalui tenggorokan Lindong. Dia bisa merasakan air banjir seperti Yuan Power mengalir di sekujur tubuhnya, yang akhirnya menjadi hening seperti singa yang sedang tidur. Sedikit kegembiraan melintas di wajahnya. Aku akhirnya maju ke tahap kehidupan yang mendalam. Selamat. Tawa yang jelas terdengar dari samping Lindong. Dia menoleh dan melihat Mulan berbaring di belakang pausnya. Kedua tangannya diletakkan di belakang kepalanya, sementara wajahnya yang tampan berisi senyuman. Tetua, terima kasih atas bantuan kamu. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berkata, dia secara alami bisa merasakan asal usul kristal Lifekey di dalam tubuhnya. Siapa lagi yang bisa membentuk Lifekey yang kuat dan murni selain ahli elit? yang telah mencapai tahap samsara. Mulan menyeringai, angin malam meniup rambut biru panjangnya, membuatnya tampak relatif ramah-tamah. Dia memandang lindung dan berkata, itu karena fondasi kamu sekokoh batu. Kalau tidak, aku tidak akan campur tangan karena mungkin akan menghancurkan fondasi kamu. Selanjutnya, King Zi pasti akan memperebutkannya dengan aku setelah dia tahu tentang hal itu. Karena dia telah melewati keterampilan Naga Hijau terwujud untukmu, mungkin dia mengharapkan banyak darimu. Petik 2. Tetua Kingzi juga telah melakukan sesuatu untuk aku sebelumnya dan aku ingin membalasnya jika aku memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kata Lindong, kamu harus meningkatkan dirimu sebelum menyebutkan ini. Aku tahu kamu menyimpan banyak rahasia. Namun, paling tidak kamu harus melangkah ke tahap kematian mendalam sebelum kamu memiliki kualifikasi untuk melakukan kontak dengan orang-orang di tingkat kami. Mulan tertawa. Mata Mulan menyapu tubuh Lindong dengan agak terkejut saat dia berkata. Ketika dia menanamkan kristal Life key ke dalam tubuh Lindong sebelumnya, dia samar-samar bisa merasakan bahwa yang terakhir tampaknya memiliki banyak hal yang bahkan dia tidak bisa selidiki lebih dalam. Lindung sedikit mengangguk, dia sadar bahwa Mulan mungkin merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Namun, simbol leluhur yang memuaskan, formasi alam semesta kuno dan batu leluhur di dalam tubuhnya bukanlah benda biasa. Jika seseorang benar-benar membahas tentang mereka, mereka kemungkinan memiliki asal yang lebih besar daripada Mulan. Yang terakhir bisa samar-samar merasakan mereka, tetapi kecuali Lindung aktif bekerja sama. Dia masih tidak dapat menyelidiki secara mendalam ke mereka Aku mendengar King menyebutkan hal-hal yang kamu lakukan di wilayah Suan Timur Tas aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu menemukan keberanian itu Kamu benar-benar berani menantang tiga kepala sekte besar Gerbang Yuan Mereka adalah tiga ahli elit yang telah mencapai tahap samsara Mulan mengubah topik pembicaraan dan berkata Lin tersenyum malu, dia berkata Tangan aku diikat, aku tidak bisa membiarkan diri aku ditangkap, bukan. Petik 2, Mulan berdiri, matanya sedikit menyipit dan berkata, Gerbang Yuan, itu adalah sekte yang relatif kuat di wilayah Suan Timur. Beberapa tahun yang lalu, Chautik Dimensi juga memiliki faksi penguasa yang memulai perang dengan mereka. Namun, mereka akhirnya tidak dapat memperoleh tanah apapun. Petik 2, Lindong sedikit terpana. Jelas, dia tidak berharap bahwa gerbang Yuan benar-benar memiliki reputasi seperti itu bahkan di Cautic dimensi. Namun, sekte itu, Mulan mengerutkan bibirnya. Sebuah kegelapan melintas di matanya yang menyipit saat dia berkata, sepertinya ada sesuatu yang salah. Hah, Lindong sedikit kehilangan saat dia melihat Mulan. Jelas, dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan, salah, aku pernah melakukan kontak dengan Yuan Get, haha. Mungkin itu hanya kesalahan. Namun, kamu harus berhati-hati jika kamu ingin membalas dendam di masa depan. Mulan melambaikan tangannya meskipun dia tidak memikirkan topik ini. Tetua, terima kasih atas pengingatmu. Lindong mengangguk. Saat ini, dia tidak cukup kuat untuk berpikir untuk membalas dendam. Namun, karena perilakunya yang berhati-hati, dia masih memilih untuk menyimpan kata-kata Mulan dengan hati-hati. Selain itu, kamu harus berhati-hati saat menuju ke wilayah Lautan Langit Petir kali ini. Meskipun tidak banyak orang tahu rute ke Skyseaning Sea Region di masa lalu, begitu berita tentang gua dari seorang ahli tahap reinkarnasi menyebar, kemungkinan akan menarik banyak ahli. Namun, hanya ada tiga menara perak untuk memasuki gua, karena mereka tidak akan berani menargetkan Aula Langit Misterius dan Gerbang Sembilan Serene. Kamu akan menjadi target ideal mereka. Mulan melanjutkan, apakah berita sudah keluar? Lindong sedikit terkejut. Bukan apa-apa jika itu hanya berita tentang keberadaan gua yang disebarkan. Namun, bagaimana yang lain mengetahui rute ke wilayah Laut Petir Langit? The Sky Hall Misterius dan Sembilan Gerbang Tenang menyebarkan berita. Lindong dengan cepat pulih. Hanya tiga pihak yang mengetahui rute tersebut. Karena bukan dia yang menyebarkan berita. Pastilah kedua pihak lainnya. Iya nih, meskipun aku tidak tahu mengapa mereka dengan sengaja menyebarkan berita untuk menarik begitu banyak orang ke wilayah Lautan Langit. Faksi besar ini semuanya sangat cerdik. Mereka tidak akan mengambil tindakan apapun tanpa memikirkannya. Mulan mengangguk dan berkomentar. Mata Lindung mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Mulan benar, yang terbaik adalah sesedikit mungkin orang terlibat dalam perburuan harta karun ini. Namun, Mysterious Skyhold dan Nine Serenegate telah bertindak dengan cara yang berlawanan dan mereka pasti memiliki alasan sendiri untuk melakukannya. Sepertinya dia harus berhati-hati ketika menuju ke sana. Kalau tidak, dia mungkin akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Itu benar. Tetua Mulan, aku punya pertanyaan. Aku tidak tahu apakah aku harus bertanya. Lindong tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melirik Mulingshan di samping. Yang sedang tidur nyenyak, sebelum bertanya. Hah, Mulan menatap Lindong dengan keraguan di matanya. Sepertinya konstitusi Lingshan sedikit unik. Lindong ragu-ragu sejenak sebelum berbicara tanpa sadar. Dia telah bingung tentang bagaimana Mulan mampu memprovokasi simbol leluhur melahap di tubuhnya untuk sementara waktu. Kata-kata Lindong baru saja terdengar ketika dia segera melihat ekspresi Mulan sedikit berubah. Tepat. Yang terakhir menatapnya dan berkata, sepertinya rahasia yang aku rasakan dalam tubuh kamu harus menjadi simbol ancestral, kan? Atau mungkin itu adalah simbol paling misterius di antara delapan simbol leluhur yang agung, simbol leluhur yang memangsa. Petik dua mata Lindung menyusut pada saat ini. Dia tidak berharap bahwa pertanyaan sederhana sebenarnya memungkinkan Mulan menyimpulkan begitu banyak informasi. Selain itu. Yang terakhir bahkan menebak simbol leluhur yang tepat yang ia miliki. Mulan menatap Lindong. Ekspresinya tampak sedikit rumit ketika dia bergumam. Tidak heran gadis kecil ini suka mengikutimu. Begitu. Apakah Ling benar-benar memiliki hubungan dengan simbol leluhur? Lindong bertanya dengan lembut. Ekspresi Mulan berubah. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, Mungkin kamu akan datang untuk mempelajari hal-hal ini di masa depan. Namun, aku tidak bisa memberi tahu kamu tentang hal itu. Petik 2. Jaga baik-baik gadis ini. Mulan menepuk pundak Lindong. Dia mengucapkan kalimat dengan makna yang dalam, yang hanya menyebabkan Lindong mengerutkan kening. Setelah itu, dia menoleh dan melirik gadis kecil yang cantik itu, yang tertidur lelap di bawah sinar bulan. Ling Hubungan apa yang dia miliki dengan simbol leluhur melahap dalam tubuhnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Babak 932, Kedatangan. Karena kehadiran ahli panggung samsara utama seperti Mulan, perjalanan ke wilayah Lautan Langit sangat lancar. Kepala Gua Angin Iblis, Wusuan, tidak muncul lagi. Kemungkinan dia mengerti bahwa dia tidak dapat menyentuh duo lindung dengan Mulan menjaga mereka. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menggertakkan giginya dan menelan masalah kehilangan menara perak itu. Setelah semua, kekuatan gua angin iblisnya tidak bisa dibandingkan dengan klan Paus Sage Abadi. Tentu saja, meskipun perjalanan itu dianggap lancar, masih ada beberapa masalah yang tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, Paus penjaga laut misterius yang mereka tumpangi terlalu mencolok mata. Binatang buas seperti itu biasanya sangat berharga, jika itu ditangkap dan dijual dalam pelelangan. Harga yang diambil tidak akan kurang dari harta yuan murni. Justru karena ini, kelompok mereka akhirnya menarik perhatian beberapa perompak. Bajak laut ini secara aktif membunuh dan merampok orang di laut sepanjang tahun. Dan masing-masing dari mereka adalah individu yang sangat kejam. Beberapa dari mereka terkenal bahkan di seluruh Chaotic dimensi. Mata mereka pasti berubah menjadi merah darah setelah melihat hanya tiga orang mengendarai paus penjaga laut misterius. Namun, bajak laut yang disebut iblis ini tidak diragukan lagi telah menendang pelat logam yang sangat keras kali ini. Semua orang yang menyerang sambil mengacungkan bila mereka dengan wajah yang dipenuhi dengan pembunuhan, langsung tersapu ke dasar laut di detik berikutnya, tidak pernah muncul lagi. Setelah beberapa kelompok tewas ke laut, beberapa kelompok perompak akhirnya tampaknya memahami bahwa ketiga individu pada paus itu bukanlah orang suci yang berbudi luhur Hal ini terutama terjadi setelah tiga pemimpin tahap terdepan kelompok bajak laut terdepan yang cukup terkenal dimakamkan di dasar laut dengan gelombang lengan mulan. Ketakutan akhirnya menghancurkan keserakahan di mata para perompak itu ketika mereka mulai melarikan diri. Berita cepat menyebar sementara para perompak ini melarikan diri. Selanjutnya, semua kelompok perompak menarik diri kemanapun paus misterius itu lewat. Jelaslah. Orang-orang ini yang sering terlibat dalam pertempuran berdarah jelas memahami bahwa ketiganya adalah orang-orang yang tidak mampu mereka sakiti. Yang terbaik bagi mereka untuk patuh menarik diri, tanpa rintangan lagi. Kecepatan trio lindung sekali lagi. Mereka melakukan perjalanan melintasi laut selama sekitar 20 hari dengan cara ini. Sebelum mereka akhirnya mencapai bagian barat daya dari Laut Iblis chaotic Selanjutnya mereka juga secara bertahap mendekati tujuan mereka sky lightning si Regent seekor paus besar menerobos ombak di atas cermin biru seperti laut saat suara air yang menerjang dengan jelas bergema di permukaan laut lindung duduk di belakang paus tubuhnya masih seperti patung sementara matanya yang hitam pekat memandang ke kejauhan saat dia tiba-tiba tersenyum satu hari lagi dan kita harus bisa mencapai skying si Regent Oh kami tiba, Mu Lingxian dengan cepat menjadi bersemangat setelah mendengar kata-kata ini. Kemungkinan dia tidak sabar untuk bergabung dalam kesenangan. Lin Dong menyeringai dan mengangguk. Perjalanan mereka selama hampir sebulan telah melelahkannya. Untungnya, mereka dibawa oleh paus misterius. Kalau tidak, perjalanan ini akan diperpanjang setidaknya dua hingga tiga kali jika mereka mencoba menyeberangi lautan sendirian. Kami akhirnya tiba. Santai menikmati matahari di punggung paus. Mulan juga tertawa mendengar ini. Dia mengulurkan tangannya yang ramping untuk menghalangi sinar matahari. Setelah itu, dia bangkit dan berkata, Karena kita akan tiba. Sudah saatnya aku pergi. Lindung memukul bibirnya setelah mendengar bahwa Mulan pergi. Dia merasa sedikit menyesal. Akan lebih bagus jika penolong sekuat itu bisa mengikuti mereka ke Skyseaning Sea Regent. Namun, Lindung hanya menyimpan pemikiran seperti itu dalam benaknya. Perlindungan Mulan selama perjalanan ini telah menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Dan yang terakhir juga memiliki hal-hal yang perlu dia tangani. Akan terlalu banyak baginya untuk memiliki delusi seperti itu. Lindung tidak akan pernah bisa melakukan hal-hal seperti itu mengingat karakternya. Perjalanan ini telah merepotkan tetua Mulan. Lindung berbicara dengan tulus ke arah Mulan. Mulan tidak hanya membantu mereka mengusir individu yang kuat seperti Usuan, tetapi bahkan membantunya dalam menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam. Kebaikan seperti itu akan diingat oleh Lindong. Ada masalah apa? Aku masih harus menyusahkanmu untuk merawat gadis kecil ini. Mulan melambaikan tangannya dan tertawa dengan jelas dan cerah. Jangan khawatir tetua. Kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Ling Shan selama aku masih hidup. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara serius. Haha, aku bisa diyakinkan dengan kata-katamu ini. Mulan berdiri. Setelah itu, dia sekali lagi menggosok kepala kecil Mulingshan di sampingnya dan berkata. Las, patuh mendengarkan saudaramu. Lindong, jangan menyebabkan masalah. Petik 2, aku tahu. Mulingshan menggelengkan kepalanya dan menghindari tangan Mulan. Dia mengeluarkan kata-katanya saat dia menjawab dengan cara yang tidak puas. Haha, aku akan pergi dulu. Lindong, semoga kamu bisa mendapatkan sesuatu di gua pakar tahap reinkarnasi itu. Petik 2 Mulan sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi ketika tubuhnya bergerak dan menyapu ke langit. Dia tampak berteleportasi saat dia melintas ke arah selatan. Dan dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Orang tua yang cerewet itu akhirnya pergi. Mulingshan segera menghela napas dalam-dalam setelah melihat Mulan menghilang ke kejauhan. Tangan kecilnya dengan cepat diletakkan di pinggulnya saat dia dengan tulus menertawakan langit. Namun, tawa yang jelas seperti tawa itu sedikit lucu, tidak peduli bagaimana orang mendengarnya. Lindong merasa geli saat menyaksikan Mulingshan yang tiba-tiba bersemangat dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Setelah itu. Dia melihat ke arah barat daya tempat tujuan mereka berada. Sekarang tidak ada lagi ahli seperti Mulan yang hadir. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri selama sisa perjalanan. Namun, Lindong lebih suka perasaan seperti itu. Karena mereka mendekati wilayah Lautan Langit, baik Lindong dan Mulingshan memutuskan untuk mengizinkan paus penjaga laut misterius untuk kembali ke laut setelah diskusi singkat. Meskipun itu adalah tunggangan yang sangat bagus. Ukurannya terlalu besar dan terlalu mencolok. Selain itu, mereka tidak membawa mulan bersama mereka. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tetap low profile. Setelah meninggalkan Paus Penjaga Laut Misterius, kecepatan lindung duo berkurang. Namun, mereka masih berhasil mencapai wilayah luar Skysean, si Regen pada hari ketiga. Gemuruh lindung melayang di udara saat dia mengintip ke kejauhan. Laut di sana tiba-tiba berubah dari biru menjadi gelap gulita. Selain itu, langit dipenuhi dengan awan guntur hitam tak berujung. Petir menyusut di dalam mereka seperti naga, sementara guntur bergemuruh. Pemandangan ini persis sama dengan apa yang dilihat Lindong di Menara Perak. Lindong mengamati wilayah laut ini, yang hitam sampai menakutkan, karena jantungnya tanpa sadar mulai berdetak lebih cepat. Dia terus-menerus membayangkan hari ini sejak dia mendapatkan informasi tentang simbol leluhur kedua ini saat itu di Kota Yan. Setelah bertahun-tahun, simbol leluhur kedua akhirnya menjadi semakin dekat. Saudara Lindong, ada banyak orang di dekatnya. Mata besar Mulingshan melihat sekelilingnya dan tidak bisa tidak berkomentar. Pada saat ini, suara angin yang kencang muncul dari waktu ke waktu di daerah terluar wilayah Lautan Langit ini. Ketika banyak sinar cahaya melintas di langit. Terbukti. Ini semua adalah ahli yang tertarik pada gua reinkarnasi. Alis Lindung sedikit dirajut saat melihat adegan ini. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang direncanakan oleh Balai Langit Misterius dan Gerbang Serene 9. Untuk benar-benar menarik begitu banyak ahli. Ada sejumlah besar aura yang hadir di depan kita. Kita harus pergi dulu dan melihatnya. Lindong mengangkat kepalanya dan mengintip ke kejauhan. Sebuah pulau samar-samar terlihat, sosok cahaya manusia di langit juga berkumpul di sana. Meskipun Lindong benar-benar ingin menuju ke gua ahli tahap reinkarnasi dengan segera, dia jelas mengerti bahwa ada total tiga kunci untuk membuka gua. Dia hanya punya satu dari mereka di tangannya. Oleh karena itu, dia perlu bekerja dengan balai langit misterius dan gerbang sembilan tenang jika dia ingin masuk. Sosok Lindung dengan cepat bergegas ke depan setelah suaranya terdengar, sementara Mulingshan segera mengikuti di belakangnya. Keduanya menyapu langit, setelah sekitar 10 menit, pulau besar itu akhirnya muncul dalam pemandangan mereka. Sinar cahaya yang tak terhitung melintas satu sama lain di langit di atas pulau, muncul seperti jaring cahaya. Itu sangat luar biasa, di tengah pulau adalah sebuah kota batu kuno, yang saat ini dipenuhi oleh orang-orang. Kebisingan darinya memecah keheningan tempat ini sebelumnya. Duo lindung mendarat dengan lembut di kota yang megah. Namun, beberapa saat setelah dia mendarat di kota batu, sedikit getaran dari menara perak di dalam tas kiankunnya. Aktivitas menara perak menyebabkan mata lindung mengeras sedikit. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat satu-satunya menara batu di kota. Tampaknya ada dua sosok yang duduk dengan tenang di tempat yang paling mencolok di pulau itu. Sumber gemetar menara perak berasal dari mereka. Seorang pria berpakaian hitam di menara batu tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya menjadi busur. Dia dengan lembut meletakkan cangkir teh di tangannya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat jiwa mengaduk kecantikan berpakaian putih di depannya saat dia tersenyum dan berkata, Sepertinya orang yang kita tunggu telah tiba.